Halo semuanya, how are you guys? Gimana nih, lo mau ikan barusan pada liburan kemana? Enak buat ya bulan Mei ini, banyak liburnya Mulai dari libur lebaran, wasak kemarin, sampai minggu depan hari Kamis, tanggal merah lagi dong Wih mantep buat ya Nah pastinya kalau pas tanggal merah gini, jangan rumah doang dong ya Tapi ya emang kadang ada beberapa hal yang bikin jadi nggak bisa kemana-mana Makanya hari ini gua mau ajakin kalian lagi buat staycation virtual di salah satu hotel yang paling rame yang ada di daerah kuta. Sumpah, nih hotel rame banget karena pas gue kesini aja semua kamarnya tuh penuh, guys. Gue juga heran ya, kenapa kok orang-orang pada demand banget nginep di sini? Mungkin karena lokasinya yang strategis, deket pantai Kuta, deket ke jalan Legian, fasilitasnya lengkap, brandnya juga terkenal, hotelnya juga luas, dan pastinya harganya nggak bikin kantong kalian jadi cekak ya. Yes, hari ini gue bakal ajak kalian ngikutin gue staycation di Four Points by Sheraton Bali Kuta. Mungkin diantara kalian semua juga udah ada ya yang pernah nginep di sini. So, coba deh kalau ada yang udah pernah ke sini share pengalaman kalian di komen di bawah. Kuih! BTW, sering banget ya gua baca-bacain komen lo yang nanyain, Bang, kok bisa nginep-nginep hotel terus sih? Nah, makanya pesan tuh lewat aplikasi tika.com. Karena banyak pilihan hotelnya, harga jujur, tanpa biaya tambahan, dan diskonnya tuh banyak! Percaya deh sama gue, pokoknya tiap gue pesan hotel di tiket.com berapapun harganya, selalu ada voucher potongan diskonnya. Makanya sering-sering cek sosmednya tiket.com, supaya kalian gak ketinggalan promonya. Apalagi pas musim liburan kayak gini, asli kebantu banget sih sama potongan diskonnya. Secara harga hotel kan bisa naik berlipat-lipat kan, tapi dengan pesan di tiket.com, diskonnya gak pernah abis. Bakalan terus ada setiap hari nih, gue kasih voucher diskon hotel sampai 500 ribu khusus buat kalian semua yang nonton video ini. Voucher diskonnya bisa kalian pakai satu kali per pengguna untuk hotel-hotel tertentu yang ada di Indonesia sampai 30 Juni 2022. Wow, Apalagi vouchernya udah bisa dipakai dengan minimum pemesanan cuma 300.000 aja dan kalian bisa pesan sekarang untuk menginap kapanpun Mantep banget kan? So, langsung aja pesan hotel sekarang di aplikasi tiket.com. Detail vouchernya ada di bawah ya. Dari depan aja arsitektur hotelnya tuh kelihatan megah banget guys Padahal ini 4 points hotel bintang 4 ya Tapi secara desain gak kalah lah sama hotel bintang 5 Nah pas masuk area hotelnya ini agak unik ya guys Karena di bagian jalan beraspal di drop off di lobby hotelnya itu melingkar kayak gini Dan gue langsung savok sama pilar batu yang tinggi banget di bagian tengahnya Di situ ada empat pilar yang menjulang tinggi banget ke atas Mungkin ini 10 meter ada kali ya dan ini bikin desain bangunannya jadi kelihatan lebih megah karena ceilingnya yang tinggi buat. Lanjut jalan masuk ke area lobby hotelnya, tapi jangan lupa prokes ya guys. Cek suhu tubuh, cuci tangan, dan juga check-in peduli lindungi. Nah kalau yang ini area lobby hotelnya guys, ini luas banget sih. Mungkin nggak terlalu kelihatan ya di video. Tapi jujurnya ya menurut gue kursi-kursi buat duduk-duduk di area lobbynya ini kurang banyak sih. Jadi kalau pas tamunya lagi rame, mungkin agak sulit ya cari tempat duduk. Dan di bagian atasnya ada dekorasi lampu-lampu dari rotan yang cakep. Apalagi kalau pas anginnya kenceng tuh, kap lampunya bisa gerak-gerak semua ngayun serentak gitu, guys. Keren. Anyway, gua datang ke sini jam 2 siang ya, tapi ternyata check nya baru bisa jam 3 guys. Gua kebagian, padahal udah siang. <laughs> gua nggak tahu apakah memang normalnya tuh jam 3 atau ini cuman karena hotelnya lagi rame aja. Soalnya gue lihat di etiketnya itu jam check innya jam 2 Anyway, gue tetap bisa check-in kok walaupun masih nunggu sejam lagi buat kamarnya ready Abis itu gue dapet welcome drink ada orange juice Dan sekarang kayaknya kita mendingan jalan-jalan dulu aja deh sambil nunggu kamarnya siap BTW anyway, di area lebihnya aja tuh bisa langsung melihat ke arah lagun pool yang super duper luas yang ada di paling tengah dari hotel ini Tapi gue bakal ajak kalian tur di kolam renangnya nanti aja ya karena di sini kolamnya ada empat loh. Terus gue coba turun ke bawah lobi dan disitu ada resto yang namanya The Eatery. kayaknya sih ini sekaligus jadi tempat breakfast buat tamu-tamu yang stay di sini. Konsepnya open kitchen gitu dan arealnya cukup luas. Mejanya juga banyak dan yang paling keren di sini tuh viewnya langsung menghadap ke arah lagun pool yang tadi. Jadi kebayangkan kalian bisa breakfast di sini sambil ngeliat langsung ke arah pool dan deket banget. Tapi sayangnya hari ini gue pesen yang room only ya, jadi gak ada breakfast buat besok. Karena harganya yang kebetulan lagi mahal, gue dapat di harga 1,2 juta untuk kamar standarnya. Padahal kalau normalnya kayaknya sekitar 500-600 ribuan aja deh. Tapi ya wajar sih kalau high season emang harga akomodasi naik berlipat-lipat ya. Terus dari sini kalau kalian jalan lagi ke depan, disitu ada resto yang konsepnya beda banget. Karena ini ada di pinggir jalan Benesari dan di sini anginnya lebih sepoi-sepoi ya karena langsung di pinggir jalan. Dan juga vibes lebih rame aja gitu karena emang musiknya agak kenceng di sini. Mungkin sekalian buat narik customer kali ya. Di sini konsepnya lebih terbuka dan bisa langsung lihat ke jalan. Asal nggak lagi macet aja gitu. <laughs> karena emang ini jalan sering banget macet, guys. Gimana enggak? Orang jalannya kecil tapi kendaraannya padet banget yang lewat sini. BTW nama Resto yang ini the best bro kayaknya kalau Resto yang ini lebih ngejual vibes nongkrongnya ya jadi banyak yang suka duduk-duduk sambil ngebir santai dan nikmatin suasana jalan gitu oke sekarang gua mau ke lobby lagi buat ngecek kamarnya udah ready apa belum dan ternyata udah guys ini kunci kamar gua disitu juga ada password wifi nya gua sendiri juga udah cobain wifi nya ya gak ada masalah kenceng lancar jaya buat nge-youtube dan sosmed juga oke okay banget sekarang kita langsung cus liat kamarnya aja di sini gua pesen yang kamar standar ya. Sekali lagi karena gua kesini pas high season, jadi hotelnya penuh dan gua cuman kebagian yang di sini aja. But it's okay, no problem oh. Kamar gua di 219 dan lokasinya ternyata ada di paling ujung banget, guys. Bahkan pas gua liat di samping kamar gua itu langsung tangki air dong. <laughs> Saking mentoknya nih. Dan sorenya ada temen gua nyamperin yang kebetulan juga lagi main darah sini. Follow deh guys IG-nya, siapa tahu bisa main bareng kan ya? Ya, ya. Gua request tipe kasur yang king ya, karena di sini gua sendirian nginepnya, jadi biar bisa guling-guling lebih lega aja gitu. <laughs> Ukuran kamarnya nggak terlalu gede, 28 meter persegi. Namanya juga kamar standar ya, tapi penataannya gue suka banget, tetap berasa nyaman dan nggak sempit. Pas masuk di sebelah kanan pintu langsung ada kamar mandi. Ada banyak amenities di wastafelnya. Sikat gigi, gelas buat berkumur, sabun cuci tangan, dan ada hair dryer juga. Nah, ini nih yang gue salut. Kalau biasanya hotel-hotel tuh ngasih hair dryer ya yang biasa-biasa aja kan. Tapi kalau yang ini hair dryernya yang profesional punya guys. Yang biasa di salon-salon dan duatnya itu gede banget. Makanya anginnya bisa kenceng dan panasnya cepet. Gokil gue juga nggak ngerti sih kenapa dikasih hair dryer sampai segitunya. <laughs> buat klosetnya standar aja ya. Gak ada yang spesial, begitu juga sama dengan shower roomnya. Showernya masih standar, belum pakai yang tipe rain shower gitu. Di situ juga ada tiga toilet amenities lagi, sabun, shampoo, dan conditioner. Balik ke kamar dan di sini ada TV dengan ukuran yang gede banget, walaupun ini belum smart TV ya, belum bisa dipakai buat nonton Netflix, YouTube dan lain-lain. Dan pas gue cobain cari-cari channel TV kabelnya juga nggak ada. Di bawahnya TV ada meja panjang yang bisa kalian pakai buat naruh barang, kerja, nulis, naruh laptop dan lain-lain. Dan kalau gue buka lemari yang ini, di dalamnya ada safe deposit box, dua pasang sandal hotel dan beberapa gantungan baju. Eh, di sini sempat ada kendala ya. Jadi ceritanya gue kan mau pura-pura buka hordeng biar dramatis gitu kan. Terus jalan ke alah balkon, tapi ternyata pintu balkonnya nggak bisa dibuka. Gua udah utak-atik masih tetap nggak bisa akhirnya gua telepon ke resepsionis kan udah mau dipanggilin engineernya gitu tapi pas gua utak-atik -utak lagi ternyata gua bersadar kuncinya ada dua guys <laughs> buat view kamarnya gua dapet yang pool view tapi ini beda ya sama lagun view kalau pool view itu menghadap ke arah kolam renang anak yang ada di paling belakang dari hotel ini kolam ini khusus anak-anak tapi sayangnya sekarang tuh lagi ditutup kayaknya under maintenance gitu guys. Benefitnya kamar-kamar yang ada di sekitar sini jadi lebih tenang. Biasanya lo tau sendiri lah ya, kalau bocil di kolam tuh sukanya teriak-teriak, berisik -teriak. banget. Nah, kalau lagun view itu yang menghadap ke kolam utama yang ada di samping hotel tadi, guys. Kolamnya itu jauh lebih gede daripada junior pool ini, dan kayaknya sih harga kamarnya juga lebih mahal ya. Tapi pastinya sekarang penuh, makanya gue cuman kebagian yang di sini aja gitu. Oke, room tour di kamarnya gitu aja ya. Emang kagak ada AP-AP nya lagi. Oh iya, BTW, areal parkir motornya di sini gua suka banget, rapi dan luas ya. Walaupun kalau siang kadang suka penuh karena keisi sama motor karyawan yang kerja di sini. Jadi, kalau kalian mau sewa motor, nggak usah bingung karena parkirnya aman kok. Sekarang kita lihat ruang fitness center-nya. Kuy. Buat masuk ke sini, kalian harus tap pake keycard kamar kalian di pintu masuknya. Ruangannya gak terlalu besar sih. Tapi ada beberapa equipment buat latihan kardio ya, kayak sepeda, treadmill, dan ada dumbbell set juga. Di sini ada dispenser air, so kalian gak perlu bawa air sendiri. Terus gue salut di sini ada kamar mandinya dong. Bukan cuma toilet ya guys, bahkan ada shower roomnya. Gokil, ada shower room di ruangan gym sekecil ini. btw ini gym posisinya persis ada barban sama kamar gue yang tadi ya, bisa pas banget gitu. Kalau turun ke bawah, ada kids playground, tempatnya di indoor gitu, dan lumayan luas. Kalau dari depan sih, kelihatan ada banyak mainan gitu, tapi karena gua bukan bocah, jadi nggak usah masuk lah ya. Nah, sorenya gua nyobain buat berenang dong. Saran dari gua, pokoknya kalian wajib banget buat berenang kalau nginep di sini. Wajib, wajib, wajib! Asli rugi bedah kalau kalian sampai nggak berenang. Ini salah satu kolam paling gede yang gua pernah cobain sih dan bentukannya unik banget, gak ada di tempat lain. Tapi ya kalau sore gini pastinya jadi rame banget. Di bagian tengah kolam, disitu ada kolam beer yang airnya tuh hangat dan ada semprotan air yang lumayan kenceng jadi semacam jacuzzi lah. Mantep nih buat yang suka pegel-pegel, mau detox atau relax sini bisa bet. Tapi emang ukurannya nggak terlalu besar, jadi agak dempet-dempetan sama orang lain ya kalau mau dapetin semburan airnya gitu guys nah karena gua renangnya cuman buat pencitraan doang ya <laughs> alhasil renangnya pindah-pindah ya guys Gak mau ketinggalan jadi gua pindah ke kolam renang satu lagi yang ada di rooftop di lantai 6 persisnya di vertigo rooftop pool and bar di sini arealnya luas dan banyak sunbed buat berjemur ada barnya juga buat yang suka minum-minum dan kalau gua amatin sih kalau yang renang di sini tuh lebih banyak bule karena mungkin lebih private ya tapi, kalau yang di lagu tadi lebih banyak orang lokalnya, guys. Gue juga nggak tahu kenapa ya. Kalau di sini kolamnya lebih kecil sih, tapi anginnya lebih kenceng ya, namanya juga di rooftop. Jadi, kalau badan nggak terlalu fit, bisa masuk angin sih. <laughs> BTW, kalian masih inget nggak sama Pat pilar yang gue bahas di depan hotel tadi? Gue baru sadar dong, ternyata ujungnya tuh ada di sini. Nggak <laughs> penting ya. Selain itu di bagian lantai 6 di sini juga ada satu ruangan yang besar gitu guys banyak sofa dan buku-buku yang bisa dipinjam kalau kalian pengen baca-baca. Kayaknya sih di sini sering disewa buat ngadain event gitu guys. Soalnya ada spot-spot foto rame-rame kayak kursi ini. Mungkin sering nikahan juga di sini kali ya. Nah seremoninya tuh di atas itu tuh. Abis renang tahu-tahu udah sore aja dan kayak ginilah penampakan hotelnya pas malam hari. Cakep ya? Apalagi Cafe The Best Brew yang ada di depan hotelnya ini, lampunya pada nyala dan jalanan di depannya udah mulai sepi. Nah ini nih kelebihannya kalau kalian stay di daerah Kuta, Legian dan sekitarnya. Kalau pas malam gini, kalian bisa jalan-jalan di gang-gang kecilnya dan menurut gua itu menyenangkan banget sih. Satu pengalaman yang cuma bisa kalian dapetin kalau kalian stay di daerah sini. Gak usah khawatir soal makan atau kebutuhan lain ya, karena di sini banyak banget minimarket warung-warung, sampai restoran fast food semuanya ada. Ya kalau mager bet, bisa rebahan aja dan kirim krim ojol ke hotelnya. Asli gue demen buat jalan-jalan di Mari walaupun cuma sebentar. Karena ingetin gue sama mas kecil gue dulu, kalau pas liburan ke Bali selalu mintanya ke jalan legian. <maksimu> Maklumlah gue gen 90an guys, masih belum ada tuh canggu dan sekitarnya. Ya, lebih begitulah steakhizin gue di 4points by Sheraton Bali Kuta hari ini. So, kasih tau gue gimana menurut kalian hotelnya. Dan thank you but, buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan follow gue juga ya di Instagram dan TikTok. Dan see you guys in the next videos. Bye bye.